Ku bocor gak mau kau bilang mama-mama mantu kita siap siap siap tak siap kasih tu racu kita bocor dan love you mana malas I love itu. And now I only got to